Untuk Zedek yang pertama yang bakal beruntung di bulan Mei tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Libra di bulan Mei tahun 2021 adalah di dalam kategori kesehatan. Yang dimana di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan kesehatan yang meningkat, kesehatan yang lebih bagus dibanding bulan sebelumnya. Yang dimana juga di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan rezeki yang dimana keuangan meningkat di bulan Mei tahun 2021 yang dimana juga di sini seorang libra akan dikategorikan seseorang yang bakal beruntung di bulan Mei tahun 2021 dan itu support energinya adalah king of one secara umumnya king of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari libra sendiri dan disini menggambarkan Keberuntungan seorang libra ia dapatkan dalam kategori kesehatan dan mendapatkan keuangan yang meningkat, yang dimana di sini keberuntungan tersebut ia dapatkan atas doa dan dukungan dari orang tua libra serta saudara saudara libra sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength. Secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan. Seorang libra memiliki kekuatan dalam kelembutan hatinya yang dimana sini akan mendongkrak serta membantu seorang libra untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan rezeki yang lebih, -lebih bagus dengan dukungan dan doa serta motivasi dari orang tua dan saudara-saudara libra sendiri. Dan untuk yang kedua adalah five of cup ataupun lima piala. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana mana di sini seorang Gemini mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan di dalam kategori perjalanan hidup yang lebih bagus lagi. Di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis, yang dimana mana di sini seorang Gemini memupuk serta memberikan perhatian yang lebih kepada pasangan yang ditanggapi positif oleh pasangan Gemini sendiri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 Seorang Gemini mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang lebih harmonis, serta di dalam kategori perjalanan hidup yang lebih bagus lagi yang didukung oleh sahabat rekan serta saudara-saudara Gemini, yang dimana akan tercipta kebahagiaan, yang dimana juga di sini seorang Gemini dikategorikan mendapatkan keberuntungan di bulan Mei tahun 2021. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan kekuatan hati dan kelembutan hati seorang Gemini akan sangat memupuk serta mendongkrak seorang Gemini mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan perjalanan hidup yang didukung dimotivasi oleh sahabat serta pasangan Gemini, yang dimana akan tercipta hubungan yang harmonis dan keuangan serta rizki seorang Gemini akan meningkat di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah: 8 oka ataupun delapan piala untuk sudut yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana disini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan di dalam kategori keuangan di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, lebih bahagia, lebih harmonis bersama pasangan yang di mana di sini seorang Virgo akan sering mendapatkan kejutan serta surprise dari pasangan Virgo sendiri yang di mana akan berdampak positif kepada hubungan asmara Virgo yang lebih bagus, yang lebih harmonis serta lebih bahagia. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya kegigihan seorang Virgo di dalam bekerja akan berdampak positif kepada keuangannya di bulan Mei tahun 2021 dan disinilah dikategorikan seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan dan hubungan asmara dan untuk support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan keuangan yang dimana sini tujuan seorang Virgo untuk membahagiakan Anak serta membahagiakan keluarga Virgo sendiri. Dan jika kartu strength digabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan kekuatan hati dan kelembutan hati seorang Virgo akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bahagia bersama pasangan, serta di sini akan tercipta keuangan yang meningkat, yang dimana tujuan Virgo untuk membahagiakan anak serta keluarga Virgo sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah ace of pentacle untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan dan di dalam kategori kehidupan di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius Keuangannya akan meningkat dengan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius, di mana usaha tersebut adalah usaha tambahan serta usaha yang baru di dalam kehidupan Aquarius yang akan bertampak positif kepada kehidupan serta mendongkrak keuangan Aquarius yang lebih bagus lagi. Dan di sini juga seorang Aquarius kehidupannya akan lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of One Secara umumnya, naik oval itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan keberuntungan dalam kategori keuangan dan perjalanan hidup, yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini didukung penuh oleh seorang pasangan, sahabat, serta rekan-rekan Aquarius sendiri. Dan jika kartu streng kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kekuatan hati di dalam kelembutan hati seorang Aquarius itu merupakan sisi positif yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di dalam kategori keuangan dan perjalanan hidup yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Aquarius sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapat keberuntungan di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra.